Bayangkan selama Covid baru kita sadar betapa mahalnya itu oksigen. Allah kasih gratis, apalagi betapa pentingnya itu penciuman. Bayangkan kalau tidak ada kita punya rasa penciuman, kita pergi kantor ternyata bau ketek, semua orang mencium kita bau ketek kita tidak sadar. Eh kenapa ini orang semua menjauh saya? Ternyata ketek kita bau. Alhamdulillah bisa dibedakan. Nah maka bersyukur kepada Allah bersyukurnya apa lagi alhamdulillah saya baru masuk tadi rumah ini saya selalu setiap masuk rumah ini alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dihitung jari rumah yang rumah pribadi ada tangga liftnya hitung makik di Jakarta ini dihitung jari apalagi di Makassar udah sampai 10 paling rumahnya saja Pak Sapi itu rumah putih kita bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang paling patut bersyukur? Istri. Kenapa? Tidak perlu setengah hati. Suami yang cari nafkah, istri menikmati. Sampai-sampai ada di Makassar, dia bilang, suami cari nafkah, istri kasih habis hasilnya. He, repotnya itu. <laughs> Alhamdulillah, kita bersyukur. Ibu-ibu ini bisa seperti sekarang, karena punya istri suami coba bayangkan kalau ibu tidak punya suami, mana punya dapat status sosial. Alhamdulillah. Tapi meskipun demikian, tidak ada juga orang yang tidak punya masalah. Percaya itu. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Jangankan kita yang hidup di masa medsos ini, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul dulu belum ada belum ada WhatsApp. Belum ada internet, belum ada mall Ada Nabi dan Rasul punya dosa Ada Nabi Nuh dosa Gagal mendidik anaknya Nabi Yunus pernah bersangka buruk Kepada Allah Itu Nabi, Nabi Adam pernah makan buah kuldi Itu Nabi Apalagi kita Maka semua orang pasti punya masalah Dalam hidup ini Saya kasih contoh bapak-bapak Orang kan selalu bilang eh, Hebatnya Enaknya kalau cantik istri. Eh, Bapak pikir tidak buka masalah kalau cantik istri, Pak. Kalau cantik istri, dia goda orang istri tak? ndak tenang kita di kantor. Apalagi kalau suaminya jelek. Eh, masalah, Bos. Eh, kita jalan sama istri, di, dikira kita pembantunya. Iya eh, kan? Eh, berarti bagus kalau istri jelek, istri. Ras. Eh, masalah juga. Dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Dek. Nanti kita ketemu di gedung. Iya tuh, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Bapak pikir ustadzazah tidak punya masalah. Oh, banyak juga masalah kita sebagai da'i. Kadangkala ditipu. Maksudnya apa? Dikasih kuitansi kosong. Iya kan? Kadangkala, banyak sekali masalah. Acara seperti saya, orang pikir andai saja bapak ibu lihat ini otak saya. Bu, orang Bugis bilang tak kaluk kalu Tidak tahu apa-apa indonesia itu. Benang kusut Belum lagi setelah saya viral ke sana kemari Wah ada banyak masalah Apa masalah Ustaz? Banyak sekarang janda-janda yang curhat Ini <tuk> <tuk> pun curhat Awal-awal Ustaz Saya baru meninggal suamiku tidak bisa kudupa Ustaz Tolonglah kasih saya doa penenang hati. Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dilayani whatsappnya. Dan bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Waduh. <tik> <tik> Langsung saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam. Saya hotib. <tik> saya pencerama. <tik> Kalau imam kasih saja pangeran. <tik> Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Semua dalam rumah tangga pun pasti ada masalah. Coba lihat dalam rumah tangga. Nabi saja beliau punya masalah dalam rumah tangga beliau. Beliau dalam ekonomi, paling berat hidup Nabi soal ekonomi. Beliau pernah tiga hari tiga malam tidak makan. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Bayangkan, pucat Hasan Hussein karena tiga hari tiga malam tidak makan. Hanya minum kurma dan air zam-zam, itu saja tidak makan roti. Pucat Nabi. Dan saya yakin tidak ada di sini anggota dan istri tiga hari tiga malam tidak makan. Rasulullah dalam struktur kemasyarakatan bukan lagi dibully Pak. Kalau kita baru dibully. Kalau Rasulullah bukan dibully. Diperangi dan beberapa kali mau dibunuh. Nah, itu Nabi. Apalagi kita. Dalam rumah tangga ada orang masalahnya apa? Masalah ekonomi. Sudah dua anaknya kasihan. Bahkan sudah punya cucu masih ngontrak-ngontrak rumah. Ada orang seperti itu. Ada banyak. Merantau dari Kalimantan datang ke Jakarta. Merantau dari Jawa datang ke Jakarta. Ngontrak-ngontrak rumah. Berpuluh-puluh tahun tidak punya rumah. Ekonomi. Ada lagi orang diuji. Ekonominya mapan. Rumahnya bagus, kendaraannya baik. Tapi apa ujiannya? Tidak ada kesetiaan di antara pasangan. Suaminya selingkuh istrinya membalas. Ada lagi setia suami istri, ekonomi cukup. Apa ujiannya dalam rumah tangga? Tidak punya anak. Ada yang sampai ibu-ibu ngomong, ustaz, doakan saya. Bolehkah itu saya berdoa, ya Allah, ambil saja semua ini hartaku yang penting kasih saya anak. Karena kalau tidak punya anak, siapa yang teruskan masa depan kita? Nih ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa doakan doakan, kibu? Kalau ibu-ibu meninggal, siapa doakan? Kira-kira? Suami, kawin lagi, bu? Ini pasti. Pasti dia kawin lagi. Masa mau menduda terus? Cemburu ibu, tidak ada lagi cemburu kalau ibu sudah dikubur. ndak ada cemburu. Lalu siapa yang doakan kita? Anak. Maka ada orang kasihan diuji. Berpuluh-puluh tahun punya keluarga, tidak punya anak. Diuji dia. Semua orang rumah tangga punya masalah. Nah, ketika ada masalah itulah. Allah cuma memerintahkan perbaiki sholatmu. sabri was salah. Sabar perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga... Sudah tidak ada kali itu bu ilmu sabar Tidak ada sudah kali itu ilmu sabar dalam rumah tangga Saya selalu bilang sama istri saya Karena saya selisih cukup jauh dengan istri saya 26 tahun selisih umur saya Selalu ditinggal Saya bilang tidak ada sudah kali itu ilmu sabar Biar kamu penghafal Quran Biar kamu ulama Biar kamu doktor profesor Tapi kalau tidak punya ilmu sabar Tidak ada gunanya Nah, ada sudah kala itu ilmu sabar dalam rumah tangga Tiba-tiba kita dapat berita yang tidak sesuai dengan harapan kita Ya mau diapa? Itulah Allah kasih kita takdir Kok begitu suami saya Ustad? dulunya baik betul, sopan, ngomong Ya namanya laki-laki kalau ada maunya yang baik-baik semua itu Waktu kita dipacari, waduh kalau mau jalan hati-hati dek Hati-hati ada batu Mau naik mobil dibukakan, tiap malam minggu dikirimi coklat silver queen Mau tidur salam sayang selalu. Mm, itu waktu dipacari. Sekarang sudah punya anak. Tahan tuh kaki. Dia bilang mana simpan matamu dong. <laughs> sudah. Tapi kita tidak senang begitu suami kita. Tapi itu faktanya. Allah kasih. seperti itulah jodoh yang terbaik. Maka rumusnya sabar. Gak ada kalau sudah itu ilmu sabar. Kalau apa sih sabar itu? Al-ladhi iza'asabatuh musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu aja, ucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Bertengkar, bertengkar, bertengkar Sabar aja, tidak ada sudah kalah tidak bisa mak sabar Ustaz Iya kalau sudah tidak bisa sabar Solusinya bukan saling mempermalukan Solusinya Diskusi, bicara baik-baik Sudah bicara baik-baik, belum -baik, ada perubahan Kalau dia istri, maka dia akan berkata Kalau begitu Pak, saya istirahat dulu Di rumahnya Bapak saya Sambil kita merenung sama-sama sudah dikembalikan ke rumah Ternyata belum ada perubahan Sudah, jalan terakhir Apa boleh buat Kita bisa baik-baik Bukan dengan saling menghina Bukan, Islam tidak begitu Kita tidak senang Bukan dengan saling menghina Kan ada juga itu rumah tangga Bertengkar, bertengkar, bertengkar Eh, hamil lagi Ada juga rumah tangga begitu Pusing kita lihat Curhat, curhat, curhat Bertengkar, bertengkar Eh, ibu hamil lagi ya Maka ini kelemahan kita biasa dalam rumah tangga terlalu cepat ekspos Terlalu cepat curhat Apa Allah melarang kita curhat? Tidak, tapi curhatnya pada tempat yang tepat Curhat sama tetangga, diceritanya kita bu, percaya itu Meskipun dia bilang, ih kasihanmu di, bisanya dikasih gitu suamimu, Masya Allah Padahal dalam hatinya korasa rasa sudah itu maka ketika ada masalah jangan terlalu cepat curhat sama mertua dan ibu. Kenapa? Sudah kita cerita, kita beberkan semua kejelekan suami kita. Kita sudah beberkan semua kejelekan sua istri kita. Sudah dia tahu semua kelemahannya. Eh, tahu-tahunya bulan depan akur lagi. Apalagi sudah dia tahu mereka kekurangan kita. Maka yang terbaik curhatnya kemana? Kepada Allah. Kalau ibu curhat di medsos lebih hancur lagi. Tak kusangka kau begitu. Eh? Di mana di kau? Eh, kesepian banget. Fred. Ngapain kau curhat di medsos? Lebih baik curhat di hadapan Allah. Gimana caranya? Bangun solat tahajud. Bangun solat hajat. Minta tolong kepada Allah. Agar Allah membantu. Dan hebatnya Tuhan kita. Allah janjikan. Berdoa kau kepada aku. Pasti saya kabulkan. Itu Allah nantang kita. Kau minta deh sama saya. Kau minta sama saya. Saya pasti kabulkan. Cuma minta kita kan tidak pro, tidak, tidak tidak sesuai dengan protap Doanya itu tidak mungkin sampai doa kalau kita tidak sholat. Maka alangkah bahagianya ada masalah. Dia bangun sholat tengah malam. Sholat hajat namanya. Lalu diberdoa kepada Allah. Masalahnya ada dalam hidupnya. Rumah tangganya ada dalam rumah tangga masalah. Tapi hebatnya masalahnya menjadi amal. Kenapa amal Ustaz? Dia sholat tahajud. Tapi kalau ibu curhat dan di medsos tidak selesai masalah, curhat sama tetangga tidak selesai masalah, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa menjelek-jelekkan suami? Menjelek-jelekkan istri, maka begitu ada masalah. Kalau kita berdoa kepada Allah, masalah tetap ada, tapi hebatnya kita mendapat pahala dari masalah itu. Tak tolong kepada Allah, jangan-jangan lagi terlalu cepat curhat sama manusia. Ah, masa dia cerita saya Ustaz itu kan masih saudaraku. Masa dia mau cerita saya? Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur, Bu? Siapa yang dorong? Kakaknya, saudaranya. Saudara kita mungkin bagus, tapi istrinya? Yang memprovokasi? Masa rumahnya itu adikmu lebih bagus dari kamu? Pak, nah, sudah. Kalau lihat rezekinya ipar kita, ya sudah. Jangan kasih tahu istri. Eh, itu rezekinya dia. Jangan kau dengki, jangan kau iri. Eh, begitu. Hidup. Nah, berdoa kepada Allah minta pertolongan Allah. Nah setelah itu maka seterusnya giatkan ibadah mulai yang sederhana sederhana ibu dukung suami dukung suami. Bagaimana cara dukungnya? Bukan dengan periksa terus HP-nya. Karena juga itu ibu tidak tenang kalau anda periksa HP-nya suaminya baru datang bukannya tanya mau makan apa pak mau apa nah, HP dulu. Kau kira enak kita jadi suami Di kantor di marah marahi sama komandan Di jalan kita usah Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istri Tidak ada kita punya harga diri sebagai suami Ngapain nah, diperiksa Saya bilang sama istri saya Untuk apa kau periksa HP saya Kau periksa dan kau dapat sesuatu yang kau tidak senang Sakit hati kamu Untuk apa Kotor aja hatimu Kau mau minta dicerai Saya cerikan kau pagi dapat mak sore Kau mau apa Sakit hati mah kau Sakit hati saja. Eh, untuk apa kau periksa? Kalau kau periksa, kau tahu kan sakit hati? Lebih kau tidak tahu, hebatnya jadi perempuan Islam dosanya suamimu kau tidak tanggung. Itu hebatnya jadi perempuan Islam: suamimu narkoba, suamimu selingkuh, suamimu maksiat, mabuk judi. Istri tidak tanggung dosanya. Beda kita, kami suami, beda suami. Suami, kalau istrinya maksiat, suaminya dulu dicari di neraka nanti. Itulah sebabnya. Kenapa perempuan wajib minta izin sebelah keluar? Wajib, bukan sunnah Wajib dia minta izin sama suaminya Kenapa? Karena langkah-langkah kakinya ketika dia maksiat Suami yang tanggung Sebagai kepala rumah tangga Lalu kenapa suami tidak minta izin? Tidak wajib minta izin kepada istri kalau dia mau keluar? Karena memang tugasnya suami di luar rumah Kalau ada suami di rumah saja itu Bukan suami yang baik Susah juga jadi suami kita keluar baru satu jam dia telpon di mana kau? Kita tinggal di rumah dengan suami malas. yang hanya jadi suami. Maka nggak usah periksa handphone. Untuk apa? Makin diperiksa ibu makin periksa handphonenya suami, makin cerdik dia, makin pintar dia. Saya selalu diperiksa terpaksa saya tulis di situ teman saya lain, penjual batu bata. Saya tulis dia temanku waktu SD di kampung selalu menelpon-nelpon saya mau blokir. Nggak enak. Nanti dibilang saya sombong satu kampung saya mau terima perasaannya istri terpaksa aku tulis di situ penjual batu bata. Tiba-tiba <laughs> dia menelpon, wih penjual batu bata berteriak mamanya C, ustaz penjual batu bata jangkauan kak sayang tagihan itu. <laughs> Amal sudah saya. <laughs> Bulan ceramah saya mau minum teh, sayang. Mana gula? Itu ada di toples, ada tulisannya. Jadi saya campur, Wih, saya minum eh, asin betul. Saya pilihat, iya eh, garam. Saya bilang, kenapa kok tulis itu di toples, tulisannya gula, baru isinya garam. Ya, hp HPmu juga, lengko tulis lain leng isinya. <laughs> nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, dalam rumah tangga itu, kembali ilmu paling hebat sabar. Sudah itu tingkatkan ibadah. Mulai yang sederhana Ibu, kemana-mana Ibu wudhu coba diamalkan deh. Kenapa perempuan banyak malas sholat? Karena dia malas wudhu apalagi kalau sudah dandan. Baru dandanannya di salon 500 ribu, coklat, biru, krem, abu-abu, dikasih lebih sedikit di sini. Nah tiba waktu sholat, enggak lah dia. Maka gimana caranya? wudhu dulu, baru dandan. Sudah itu tahan kentut. <laughs> karena biarkan batal. Da bila ini, nah habis sudah sedikit aja keluar tetap batal. <laughs> Dalam Al-Qur'an dikatakan simahum fi wujuhihim min asaris sujud, bercahaya mukanya. Mungkin ada orang kita lihat teman kita toh sama-sama bayangkari eh, Itu Itu ndak ada cantik. Kan biasa kan begitu kalau kita menjelis taklim, arisan Santo, damai tapi gersang. <laughs> kayak ibu ibu pengajian saya itu saya kasih tahu tidak boleh pulang satu-satu pulang bareng-bareng karena siapa yang duluan pulang dialah menjadi biang perceraian ya <tuk> kan <tuk> maka pulang bareng-bareng kalau satu yang tinggal dua yang tinggal nah itu yang duluan pulang itu yang diceritakan sampai habis maka jangan tinggal pulang bareng-bareng sekarang <tuk> begitu kan ibu ibu kalau pengajian dengar ceramah 30 menit gosipnya satu jam setengah masih rugi satu jam dia gosip itu tapi dia lihat temannya mulai duduk. Dada. Apa sih? <laughs> kenapa, kenapa? Palsu. Iya <laughs> kan? Itu ya. Jadi, ah, biasakanlah beribadah. Mulai dengan ada wudhu. Mulai diamalkan. Yang berikutnya Ibu, sebagai rasa syukur, ada tolak bala. Suami kita ini baik, tapi lingkungan yang bisa merusaknya. Suami kita baik, tapi sahabat bisa merukakan. Bagaimana cara tolak bala? Sedekah. Sedekah. Itu jelas dalam Quran. Jelas dalam hadis Nabi. Sita tu asya'in tukhbitul pil umur. Ada enam sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqatu. Bersedekah. Sedekah tidak mesti banyak, Ibu. Hari Jumat Bu nih, Ibu, hari Jumat ada rezeki, belilah itu. Apa itu namanya? Teh gelas. Beli 50, 50 gelas. Ibu juga tidak bangkrut dengan beli teh gelas 50 bawa ke masjid. Tidak bisa aku bawa, suruh pembantu sopirmu bawa ke masjid tulis di atas silahkan cicipi. Itu yang membuat suami tertolak dari bencana. Bersedekah kita sampai di masjid, kudung eh, Ini kudungnya sudah bau Hitam bukan, putih bukan, coklat bukan Eh sudah, ibu kan banyak kudung di rumah Eh kirim Kalau ibu paling lima kali sehari Tapi kalau itu dibawa ke masjid, berapa orang yang pakai? Selama dia pakai itu kudung Selama itu bapak kirim Ibu dapat pahala Ngapain koleksi kudung? Banyak-banyak, tidak -banyak. dipakai juga Beli kudung sampai 30 pasang Bingung kan? saya rasakan itu waktu baju saya masih satu dua biji, gampang saya pergi ceramah. kenapa? ndak ada pilihan. pakai aja. sekarang setelah banyak sudah aku pakai ini, belum saya pakai ini, cocok ndak serasi ini? karena ada pilihan, membuat kita makin bingung. ya bu, beli sepatu sampai sepatunya 10 pasang. memangnya ibu pakai itu dua pasang sakeliling jalan. coba pakai dua pasang, dia bilang orang gila. itu <tuh> <tuh> <tuh> lebih sedekahkan, bersedekah, tolak bala. Ibu bagaimana tolak bala? Kita dapat di suami kita. Kan tidak mungkin kita mau maki-maki suami. Harga diri juga kan kita hormati. Karena pintu masuknya sorga itu bagi istri adalah ridwanya suami. Nah, jadi gimana? Ah, tidak enak saya marah sama suami saya supaya tetap rido gimana eh saya lihat itu mulai lain aneh aneh biasanya ndak pakai parfum pergi kerja ini ndak mau pergi kalau ndak pakai parfum biasanya bajunya ndak pernah setrika jadi pun ini biar baju dalamnya mau disetrika rambutnya sampai pomade dibikinkan apa itu kayak God di sininya pomade apa itu <tik> ya itu ya itulah itu sih kayak ada gotnya di sini nah biasanya tidak pakai sisir pun jadi ay, sudah me, sudah ada tanda-tanda lah itu aneh, aneh aneh apalagi sampai terima WhatsApp dalam kamar mandi ay, sudah mencurigakan memang itu tidak usah curhat kemana-mana lebih ibu salat tengah malam, minta pertolongan kepada Allah. Sudah itu bernasar. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta, saya bawa ke panti Suhan. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah lindungi suami saya dari wanita-wanita jahat. Bismillah. Itu ada ajaran agamanya. Itu ada perintah agamanya. Itu ada tuntunan agamanya. Coba ibu amalkan itu. Daripada ibu, permalukan suami di depan saudara-saudara. Tidak ada gunanya. Mereka juga tidak kasih solusi. Maka lebih baik tolak bala dalam rumah tangga. sedekah dan lihat rumah tangga yang rajin sedekah Insya Allah awet Karena banyak yang doakan Banyak yang doakan Kita bawa anak yatim diusap-usap rambutnya Doakan saya na'a Supaya rumah tangga saya bahagia Begitu mereka bilang amin Itulah doa Dan doanya anak yatim piatu itu Menggetarkan arasnya Allah Oke lah kita sedekah sama atasan Sedekah sama komandan kita Tapi jangan lupa sedekah sama orang susah Masa kepada orang kaya kita sedekah. kepada orang susah tidak mampu kita lakukan. As-sadaqah tu. Nah ibu bapa saudara-saudara sekalian. Ini saja tausia kita akan... Kami...